Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Kembali lagi bersama saya Tentunya di Youtube Menantu Idaman Mama Menantu siapa? Bang? Menantu Idaman Mama kamu Weh yes Mohon maaf semuanya Hari ini saya baru muncul lagi ke permukaan bumi Sudah lama tidak upload video Hari ini saya upload lagi dengan video hari ini tentang bagaimana cara belajar azan supaya nafasnya teratur Supaya nafasnya panjang kata orang-orang begitu ya Beberapa waktu yang lewat saya ada upload azan dengan Makom Ros Yaitu di Instagram dan di Facebook Dan Alhamdulillah banyak sekali yang komen komentar mereka Ngomong bang tolong ajarkan kami bagaimana azan supaya nafasnya bisa panjang Hari ini inilah yang mau saya ajarkan kepada teman-teman semua Oke teman-teman Tidak memperpanjang kata-kata lagi Karena yang panjang itu mudah membuahkan orang-orang Sebentar ada gangguan Oke ada gangguan Oke lanjut ya Sebenarnya ini yang mau kita pelajari hari ini Bagaimana cara mengatur nafas Supaya nafasnya itu bisa teratur Saat melantunkan azan Kelihatan panjang begitu Contohnya ada orang azan Atau baca Al-Quran kita terpukau Napasnya panjang sekali gitu. Sebenarnya yang mau saya kasih tahu kepada teman-teman semua ini Tidak ada orang yang nafasnya panjang Percaya atau tidak? Tidak ada Semua Allah berikan kadar nafas itu sama nah, Lalu bagaimana dengan orang yang bisa azan itu sampai 30 detik 22 detik atau sampai e, 35 detik itu karena dia sering melatihnya maka napasnya sudah teratur hari ini saya mau ajarkan teman-teman bagaimana cara mengatur napas supaya bisa melantunkan azan dengan napas yang stabil oke okay? bagaimana caranya kawan-kawan sediakan saja jam tangan untuk apa jam tangan untuk kita belajar azan ya yeah. ya ya Ya jam tangan yang ada stopwatchnya ya. Kalau kalian tidak punya jam tangan, kalian bisa gunakan HP yang penting ada stopwatchnya. Oke, okay? ada stopwatchnya dan diatur dari dari nol. Kalian lihat enggak sih? Nih ya, jamnya ya, jamnya jam murah ya sorry ya Ini pokoknya ini ini ini ini ini, ini detiknya dan ini sekon ya namanya. Pokoknya begitulah, pokoknya begitulah. Ya saya coba saya lampunya kelihatan nggak? Pokoknya ini ini ya ini detiknya ini yang bawah ini. Yang bawah ini detiknya Bagaimana caranya Saya contoh satu azan dulu ya Saya azan nih Allah Allah Akbar. Allah Akbar. Ah. Sebelum kita tadi melantunkan azan Kita langsung pencet stopwatch Yang sudah kita atur dari nol Begitu Contohnya begini. Oke saya mulai ya. Allah kita berhentikan setelah kita habis azan langsung kita berhentikan stopwatch Kita lihat berapa detik kita sampai nafasnya 22 detik. Saya sampai nafasnya 22 detik. 22 detik. Oke. Okay? Untuk yang melatih untuk melatihnya itu begini. Setelah kita azan yang pertama kita dapat 22 detik artinya kita coba lagi azan yang kedua ini ya kan kita coba lagi percobaan yang kedua percobaan yang kedua ini kita harus bisa dari lebih 22 detik <tuh> kita harus bisa melampaui azan yang pertama tadi artinya kita dapat yang pertama 22 detik yang kedua kita harus bisa misalnya 25 detik atau 23 detik 24 detik yang penting di atas dari 22 detik kita coba lagi Allah Allahu Akbar Allahu Allah Akbar nah, kita dapat 25 detik Nah begitu aja cara melatihnya Begitu aja Allahu akbarnya. yang pertama kita dapat 22 detik Yang kedua ini kita harus bisa 25 detik Yang pertama kita dapat 25 detik Kita harus bisa yang keduanya mendapat 30 detik Begitu saja seterusnya rasakan perubahannya Seminggu saja kalian latihan seperti itu Insya Allah nafas kalian akan stabil saat menentukan azan Mengapa demikian karena orang banyak yang yang takut melantunkan azan itu karena napasnya yang tidak Tidak stabil napasnya yang katanya tidak panjang Jadi dia takut melantunkan azan itu gitu Tapi cara melatihnya gampang sekali gitu loh. Yang pertama ya begini caranya membandingkan azan yang pertama dengan azan yang kedua dari segi waktunya dari segi detiknya e, Kalau yang pertama kita dapat 22 detik kita coba yang kedua. Kita harus bisa lebih dari daripada 22 detik. Begitu juga seterusnya. asyadu Allah juga begitu. Kita coba yang Ashadu Allah ya. Kita atur kembali dari nol. Kita atur kembali dari nol. Oke. Okay. Ashadu Allah. Nah kita coba lagi Sha Allah yang sekali lagi harus bisa dari lebih dari dari 24 detik kita coba lagi ya Hai 28 detik ha, begitu saja kan mudah gitu loh tidak perlu kita latihan yang seperti bagaimana bagaimana saya bagaimana bagaimana pokoknya yang penting begini saja kalian konsisten lakukan insyaallah satu minggu kalian teratur nafasnya untuk melantunkan azan makanya hari ini saya tekankan kalian untuk uh, belajar azan itu bukan dari makomnya dulu bukan dari iramanya, tapi perbaiki dulu pernapasan kita gitu Supaya kita pede ya kan, supaya kita kelihatan napasnya panjang, penyelam-penyelam profesional itu kawan-kawan. Mengapa mereka bisa menyelam sampai uh, 3 menit, 5 menit di dalam dasar laut sana? Karena mereka biasa, mereka sudah terlatih ya kan, tanpa menggunakan tabung oksigen nih. Mereka bisa nyelam sampai 2 menit di dasar laut, baru muncul lagi setelah 2 menit uh, ke permukaan bumi. Mengapa? Karena mereka sering latihan Jadi pesannya apa? Yang bisa azan bukan yang jago azan Tapi yang mau belajar Oke? Okay? Mungkin begitu saja, begitu saja latihannya Seterusnya begitu, terus-terusnya begitu Insya Allah kalian akan bisa mengatur nafas kalian sendiri Jadi inti dari tutorial hari ini adalah Sering-sering latihan Membandingkan azan yang percobaan pertama dengan percobaan kedua dari segi detik yang kita dapatkan. Jadi alatnya simpel kan? Jadi ini saja alatnya. Karena saya juga berangkat dari sini dulu. <tuh> Sorry ya, saya agak agak penyakitan sekarang. <tuh> penyakitan ya kan? <tuh> saya sebenarnya lagi sakit nih. Jadi agak penyakitan ya kan? Doakan cepat sembuh ya. Amin. <tuh> caranya bagaimana supaya saya cepat sembuh ini makanya kalian tonton video ini gitu loh kalian subscribe kalian share semoga insyaallah ini pelajaran ini dapat dilihat orang banyak mereka bisa belajar azan gitu ya jadi kalau nggak ada jam tangan kalian bisa gunakan stopwatch sebenarnya enakan eh salah lagi kan kalau nggak ada jam tangan kalian bisa gunakan HP sebenarnya enakan pakai HP karena saya HP zaman satu saya pakai untuk buat video jadi saya gunakan jam tangan dan insyaallah semua itu bisa yang penting dari stopwatch kita atur dulu kita atur dulu stopwatchnya dari nol baru kita mulai azan ya dari nol contoh kita sekali lagi ya dari Allah akbar ya. ini udah dari nol ya umur 20 detik kan Untuk yang kedua kita riset lagi dari nol Kita ingatin aja yang pertama tadi Saya mencoba yang pertama 22 detik Untuk yang kedua nih saya harus bisa melampaui 22 detik ini gitu Kita coba lagi Allahuakbar Allah 17 nah begitu saja seterusnya saya menjamin tidak sampai seminggu lima hari Glenn coba-coba begini satu hari setengah jam kalian latihan seperti ini Insyaallah napas kalian teratur untuk mengantarkan azan jadi mungkin cukup sekian caranya ke cara-cara lepotan saya ngomongnya nih Lazim jadi mungkin Mungkin sekian dulu caranya Insyaallah bermanfaat bagi kita semua Dan insyaallah Yang mau belajar akan bisa Siapa yang bersungguh-sungguh Pasti akan bisa Oke okay? Jangan lupa like, komen, dan subscribe Channel Menantu Idaman Mama Supaya Orang yang nonton makin banyak Kalian share Kalian komen Kalian pokoknya Oke manalah caranya ya kan Insyaallah lah kita akan terus belajar Belajar terus belajar Insyaallah kita akan bisa Sekian terima kasih tutorial azan hari ini Semoga bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh